perhatikan pola misalnya pada pipa organa nah yang paling gampang tipe di pipa organa dimana F0 nya mempunyai persamaan F0 sama dengan V per 2L nah kita ini mencari nada diantara nada dasar sampai nanti mencapai nada atas satu yang persamaannya adalah V per L. Nah setiap nada ini kan mempunyai frekuensi Jadi pada saat diketahui frekuensi katakan X1 Maka dari keseluruhan panjang pipa ini Atau tinggi pipa Pada ketinggian tertentu dia akan menghasilkan nada tertentu Maka cara menghitungnya tetap menggunakan perbandingan 0 banding F 1 sama dengan V per 2 L banding V per 2 L 1 nah, berarti yang sama ini uh, nilainya adalah V 2 nah itu yang yang sama Maka kita bisa alihkan menjadi F 0 banding F 1 sama dengan 1 per L banding 1 per L1. Nah kalau perbandingan seperti ini, kalau kita kalikan L dan L1, misalnya kali L, L1, berarti yang tersisa di sini yang di depan akan menjadi F0 banding Fx1 adalah L1 duluan, baru di sini L0. Atau lL L. L. Maka persamaannya nanti akan berubah. FX1 sama dengan 1L1 dikali F0 kali L, atau dengan kata lain, sama seperti pada pipa organa, eh, pada dawai. Nah ini persamaan akhir. Saya highlight saja. Nah inilah persamaannya. Jangan cari perkara yang lain.